Adik-adikku, sudah lama kita nggak turun ke bumi Gimana kalau kita sebentar turun? Ya udah, sekalian kita main di sungai yuk Yee, main di sungai Wah, capek juga ya Iya nih Hey Rangga, kenapa kau jaka? Ngomong-ngomong Gue pengen punya pacar deh. Ada tuh yang gadis di desa. Ah, aku gak suka sama dia. <tik> dewa, dewa sini, kau ada apa? kali kau, kita harus cari rencana. rencana untuk apa? Untuk menghajar jaket dan Rangga. Gimana caranya? Ini aku bilang. kalau gimana? aku punya pacar bijak dari, ya hahaha ah. dasar penghayan, huh. siapa tahu kan? eh, eh. kenapa? siapa tahu hayaran kamu jadi kenyataan ah enggak ah Mulia. Oke, gue juga Mereka siapa? Cantik-cantik banget Mereka seperti Bidadari Gue ambil aja selendang yang satu Aku simpan di rumah aja selendang ini Yuk kita balik ke kayangan Yuk Ya ini Inikah suratanku oh. Kamu kenapa? Aku pengenangan celendangku Memang kamu siapa? Aku adalah seorang tidak dari Dan aku gak punya siapa-siapa Gimana -siapa. kalau kamu ikut aku dulu? mana? Ke rumahku Emang gak apa-apa? Gak apa-apa Ayo Rami, nih, ya. kami minum dulu. Jakarta, tahu sel selendangku di mana, ya? Apa, aku kasih aja ya, selendang itu. Tapi aku nggak mau kehilangan gulan. Nanti aku akan cari, ya. Benar, ya. Iya. Rizka, aku dengar-dengar di rumah Jaka ada perempuan, deh. Iya iya Kita lapor keluarga supaya dia diusir Ide yang bagus Kita buat rencana dulu Ayo sini ku bilang Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih. Jangan-jangan ada yang terjadi sama ular Sebaiknya kamu cek dulu Baiklah Kan benar dia enggak ada ayat kita cari Ayo uh, kamu sudah sadar jagar ya, aku takut banget kamu tenang aja kamu akan baik baik saja jagain aku ya ya ulang. aku percaya